Suka nih, Nes. Ya, ya. <laughs> <laughs> waktu itu, Nesita lu coba. Lujuk. Oke, aku main sama dia. Dia kejatuhkan. <laughs> Di bulan kemarin kalian ke mana Kalau aku diajak mama papa ke mall Beli perlengkapan sekolah Aku juga main di game center juga Bisa satu baju Dan ajakku juga Juga makan-makan di restoran di dalam mall Kalau kalian kemana? Sama dong Kalau aku diajak di restoran sama papaku Aku makan-makan enak loh teman-teman Aku makan udang Aku makan burger makan pizza juga loh, enak sekali. Kalau aku pergi ke pantai, teman-teman, aku main air, main ombak, pokoknya seru dan senang banget. Aku juga di sana minum kelapa muda, ada ikan bakar juga loh. Seru banget aku berenang juga main ombak punya ke sana ada kejadian lucu kemarin pas aku berenang habis itu aku kan mau ganti baju aku ke kamar mandi eh bajuku ketinggalan aku jadi bingung mau ganti baju yang apa akhirnya aku pakai baju papaku <laughs> Aku dijak sama papa aku loh Makan di restoran Makanya enak loh Suasanya pun bagus banget Kalian tanya Enggak Kamu tanya Enggak Kita enggak tanya keos. Eh pas liburan kemarin juga Aku dijak ke pantai juga loh Aku main ombak di sana, Aku pakai baju renang Yang cantik sekali Aku juga makan ikan laut loh Enak sekali kamu tanya? Enggak tuh. Kamu tanya? Enggak juga tuh. Kita enggak tanya kelas. Liburan kemarin aku juga dijak ke mall loh. Aku belanja baju baru, beli buku, tas sekolah, dan juga sasari rambut. Eh, tak lupa, aku main-main di Gamezone juga. Seru banget. Asik loh. Kalian tanya lagi? Oh, enggak Kalian. semua ceritaku, kalian gak pengen tahu sih, masa sih kalian gak mau tahu kalian jahat Emangnya kamu kenapa? Kamu diapain? Aku kan cerita tentang liburanku. tapi semua mereka enggak nanya. Aku jadi sendirian Ya udah, aku antar ke sana, aku anterin ya biar aku nasihatin mereka semua. Yuk, ikutan. Kalian pada ngapain Ines ayo Kita Kalian jangan berbohong ya sama Tante. Hayo, sini cerita sama Tante. Kalian jangan gitu ya sama teman. Jangan bully temannya. Jangan jahat sama temannya. Kalau sama teman itu semua diajak berteman. Kalau temannya ada yang kurang benar, itu dinasehati. Jangan dibully ya teman-teman. Ayo siapa tadi yang bully Mak Ines? Ayo minta maaf. Iya, Minta maafnya jangan ke tante Tapi ke Ines Dan kamu Ines Kamu juga gak boleh gitu Kita cerita itu kita tanya dulu Mereka ingin dengarkan apa enggak Iya tante Kamu juga jangan sombong-sombong ya Iya tante Ayo semua saling maaf-maafan Dan saling pelukan ya Karena kita semua teman